Oke, okay. nah sekarang kita masuk uh, ke sub materi selanjutnya Ini mempelajari cara kerja angular okay, ya. Jadi angular ini adalah framework yang uh, modular ya, Artinya dia tersusun atas banyak berbagai macam jenis komponen ya. Jadi kalau Anda lihat, misalkan ada banner di atas, ada toolbar di kiri, dan ada card di kanan dan sebagainya Ini semua ada komponennya masing-masing Oke okay. Setiap komponen itu punya uh, arsitekturnya sendiri. Dia bisa punya controller, dia bisa punya modul, juga bisa punya view-nya sendiri-sendiri, punya CSS juga sendiri-sendiri. Jadi Anda bisa oprek masing-masing komponennya secara terpisah. Dan Angular komponen juga bisa nested. Artinya dia bisa bersemayam di dalam komponen lain. Ya, seperti Anda lihat root chest sendiri adalah komponen besar dan di dalamnya Anda bisa nestedkan berbagai macam komponen lain. Oke, okay. di dalam folder app, ini tempat kita memasukkan berbagai macam komponen yang akan kita pakai di project kita ya. Jadi ada yang pertama, appcomponent.ts, ini adalah controller utama. appcomponent.ts ini merupakan controller utama. Jadi kalau Anda lihat, isinya seperti ini. Dan logic program Anda, Anda kebanyakan akan taruh di dalam sini. Kemudian, uh, appcomponent.html, ini adalah view-nya view atau tampilan dari uh, komponen Anda yang Anda buat biasanya berbentuk HTML seperti yang Anda lihat ini Oke, okay. kemudian ada app komponen CSS untuk mengganti atau me, me, apa namanya memodifikasi CSS yang uh, tampil di komponen Anda ada app modul TS ini gunanya untuk proses bootstrapping untuk loading berbagai macam komponen yang lain agar program ionic Anda berjalan dengan Baik ya, jadi kalau coba saya buka app modul ts di sini ada import, dia import berbagai macam library, ada uh, fitur provider, dan uh, bootstrap-nya untuk siapa? Untuk app komponen tentunya. Oke, okay. uh, dan ada app komponen.spec.ts, ini dipakai untuk per keperluan testing ya, akan diajarkan menyusul. Lebih lanjut lagi, kita bisa lihat di bagian app komponen.ts, di sana ada selector, di dalam dekala, deklarasinya ada selector. Nah, misalkan saya buka di sini ya. APP component TS, di situ ada selector dan ada nama eh, tag-nya. Namanya tag-nya adalah APP-root. Kalau Anda buka di index html di dalam body itu sudah ada tag APP-root. Nah, yang dimaksud dengan selector ini adalah komponen APP komponen ini akan di-load, diinjekkan, ditampilkan ke dalam tag app root ini ya jadi itulah manfaat dari selector yang anda lihat di sini ya kalau anda lihat di hasilnya dan anda lakukan inspect element maka app root ini yang aslinya kosong ya e, pada saat runtime akan diinject dengan view yang kita sudah buat ada ion header ada cardnya dan macam-macam anda bisa lihat ya jadi e, injectnya pada saat kom proses kompilasinya selesai dan semua yang kita siapkan di komponen akan di ke dalam selektor yang kita tuju, ya, yakni app root akan dimasukkan komponen ini akan di di dalam selektor app root yang ada di sini. Oke, okay. kita lanjutkan. Jadi uh, ke menjawab pertanyaan sebelumnya ya, pertanyaan atau kita diskusi pertanyaan sebelumnya. Jadi dari ini, ya, bagaimana bisa kok bisa menjadi ini ya, padahal kita bikinnya nggak ada enggak ada program apapun yang kita masukkan di app root, tapi pada saat kita build, kita run, jadinya seperti ini nah, yang dilakukan Angular, seperti yang saya sebutkan sangat eh, dari awal bahwa eh, framework ini harus di -build dulu, harus dikompil dulu sehingga pada saat runtime Angular akan me membikinkan berbagai macam file-file tambahan, file-file kode javascript, macam-macam jumlahnya dan Webnya baru bisa berjalan dengan baik ya. Sebagai bukti, kalau anda tadi sudah saya coba tampilkan bahwa di app di app root ini sudah ada isinya yang hanya muncul pada saat runtime. Kalau anda klik kanan View Source atau anda Inspect juga akan muncul berbagai macam JS yang tidak ada di indeks HTML sebelumnya. Oke. Okay. Oke, okay, mari kita lanjutkan. Jadi pada saat indeks HTMLnya di load maka angular pertama kali akan menjalankan main.ts ini ya main.ts ada di dalam folder app juga dan uh, di dalam main.ts ada uh, proses import dari app modul ya app modul ini adalah file yang berisi konfigurasi untuk project angular Anda ya konfigurasi bootstrapnya seperti apa uh, apa namanya import plugin apa saja yang dipakai dan sebagainya dan kalau Anda lihat di, di dalam app modul, ini ya, app modul TS, ada macam-macam import, kemudian ada deklarasi fitur-fitur uh, yang dipakai, dan ada export kelas app modul ya. Masih ingat ya, kalau kita tambahkan export di depan kelas, maka app modul ini, kelas app modul ini dapat diimport di tempat lain. Buktinya, di main TS ini ada proses import dengan nama kelas APP module yang diambil dari APP module TS, dan kelas ini dipakai sebagai bootstrap modulnya untuk membootstrapkan mem mem project angularnya menggunakan konfigurasi yang Anda sudah tulis di sini. Dan lebih lanjut lagi, uh, yang paling penting di dalam APP module TS yang mengatur konfigurasi komponen-komponen angular di dalamnya, yang paling penting adalah pada bagian. Bootstrap ya, selector bootstrap ini properti bootstrap. Maksud saya, ini kita tuliskan uh, komponen yang menjadi root, ya, menjadi root komponen yang akan di load pertama kalinya. Ini buktinya, ya, bootstrap app komponen maka si angular akan mencari komponen yang diberi nama app kondom, komponen, dan akan dijadikan sebagai root komponennya. Oke, okay, ya, jadi kalau dilihat alurnya, pertama tentu saja. Uh, main TS dijalankan dulu kemudian main TS akan melihat konfigurasi yang muncul di app modul TS app modul TS akan mencari ada nggak nih bootstrap root komponen utama apa nih yang di load karena ternyata komponen utama yang di load adalah bernama app komponen ya Ap kalau nama komponen adalah app komponen maka dia akan mencari yang depannya komponen. nah ini akan saya jelaskan setelah ini nah maka setelah ini di load Uh, semua file-file yang berhubungan dengan app komponen akan terlibat di dalamnya, termasuk kontrolernya, view-nya, CSS-nya, seperti itu, teman-teman, oke. Okay. Uh, jadi, root komponennya adalah app TTS, dan kita bisa ciptakan komponen baru yang nested di dalamnya. Nah, sebentar lagi kita akan mencoba menciptakan komponen baru, ya, teman -teman.